Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Menggunakan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar bahagia pastinya Untuk kabar pertama, di sini kita lihat persahabat ada momen spesial Bunda Lesti ketika menghadiri acara launching of Ruang Ngaji Persahabat ya, aplikasi Ruang Ngaji dari Juragan 99 Wow kira-kira di postingan ini Bunda Lesti bersama Kak Sandy lagi ngobrolin ah, apa nih persahabat ya Ini tentunya obrolan para Sultan Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah semuanya Pastinya bakal ada sesuatu kejutan yang selalu kita dapatkan dari idola kita Dan kita lihat juga persahabat setelah di momen Bunda Lesti menghadiri acara launching of aplikasi Ruang Haji dari Juregan 99 Bunda Lesti Kejora ini juga menghadiri acara baby shower-nya Kak Adis Gilang Wow, Masya Allah Ini diunggahkan Kak Dangkia Sari yang diripos kembali oleh akun Lesti Pilar ya, Masya Allah, Bunda Lesti memang ini sepertinya kembar ya Dengan Papa Rizky Pilar, mirip banget Luar biasa mudah-mudahan jodoh dunia akhirat Dan rumah tangga mereka juga langgeng dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Masya Allah mirip banget nih Panda katanya tuh ya Papa bundanya mirip banget tuh Tentunya kita bahagia Masya Allah temang kemarin Jadwal dari idola kita memang padat banget ya Mulai dari ke acara Kak Sandy dan ke acara Adis Gilang dan berikutnya persahabat anak-anak spesial Bunda Lesti kejora juga langsung menghadiri acara ultahnya Kak Asila Masya Allah juga persahabat yang gak ada capeknya Kita bangga, kita bahagia wanita hebat Masya Allah, momen ini persahabat kita dapatkan dari Kak Salsa Indrajaya Yang diripas kembali oleh Bunda Lesti 6 jam yang lalu Momen foto barang Kak Asilah, Masya Allah ya Dan kita juga salpok dengan kalimat yang diposting Kok kita nggak ikut berkembang ya, Lesti Kejora? Aduh, bestis katanya tuh ya. Lebih ke berkembang biak ya, Mami udah satu katanya tuh, Masya Allah. Ini sih luar biasa cute banget ya. Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Kita bangga, kita selalu bahagia. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada momen spesial ketika Bunda Lesti nyanyi. Dan perhatikan, Baby L lagi digendong oleh Papa Bilar. Aduh, anteng banget ya, Abang L. Digendong oleh papa, dengerin suara merdunya Bunda. Masya Allah, ini juga membuat kita semakin bangga karena Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal Putih, ada skor Bilar. Banyak sekali tangkapan komentar yang diberikan, salah satunya dari aku di Instagram. Wartini Mai mengatakan, "Jadi ngebayangin kalau ada konser nanti kayak gitu, ada anak, ada suami yang menemani. Dia nyanyi, Aduh gak sabar banget ya liatnya. <laughs> Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan Bunda Lesi juga mempunyai konser sendiri, ditemani oleh suami dan anak tercintanya." Dan berikutnya persahabat kita mampir ke fashionnya Abang L dulu ya Outfit yang begitu membuat salfob warga Konoha Dan kita lihat nih persahabat ya Outfit yang dipakai oleh BBL Dimulai dari baju Itu dibanderol seharga Rp 2.698.353 Itu baju yang dipakai dan tentunya persahabat Untuk sepatu ini lebih mahal dari pakaiannya Merek Fendi dibanderol seharga 3.741.905 rupiah Masya Allah mengalahkan harga pakaiannya Pada sahabat ya sepatu BBL Ini sih tentunya luar biasa Semoga berkah barokah dan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Berikutnya, persahabat kita keunggian Abi Ramzi semalam mengunggah sebuah postingan video. Bunda Lesti saat duet bareng Kak Asila. Ini sih luar biasa juga persahabat ya. Kita salfok dengan kalimat kesen yang dituliskan oleh Abi Ramzi. Dua sahabat bertemu, melepas rindu dan berkolaborasi. Asila harus bisa seperti kakak Lesti, berproses sampai menikmati hasilnya. Kalian Luar biasa sahabat lama Masya Allah bersahabat ya Ini sih memang panutan banget Bunda Lesti selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita juga salvok dengan kalimat komentar Yang diberikan oleh Kak Meli low Yang ikut memberikan tanggapan di unggahan Abi Ramzi Dengan mengatakan ah, Aku gak ada di sana Higgs Kata-kata Masya Allah kalau ada temeligus, loh di acara tersebut Pastinya lebih pecah banget ya Aduh Masya Allah luar biasa Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada mama spesial yang kita dapatkan Ketika di acara semalam juga Bunda Lesti, Papa Bina selalu menjadi sorotan Banyak orang Dan kita lihat saat diajak foto Tangan mereka memang tentunya Tak pernah lepas Ini seperti ada lemnya ya Masya Allah kita patut bangga Kita patut bahagia mudah-mudahan Selalu seperti ini Selalu romantis, selalu cute Masya nah Allah selalu membuat bahagia Fans sejatinya, amin dan untuk berikutnya, Bagumin akan mengingatkan kembali sekaligus menginfokan yang belum tahu persahabatnya karena Bunda Lesti Gejora akan tampil di acara konsel final Drawing Piala Dunia Qatar 2022. Ini besok persahabat ya, Bunda Lesti akan memeriahkan acara tersebut. Jangan sampai lupa dicatat tanggal dan jamnya, tepatnya persahabat tanggal 1 April di Indosiar secara langsung bersahabat ya jamnya jam 20.30 waktu Indonesia Barat yuk jangan sampai lupa besok kita akan tentunya disuguhkan vitamin bahagia kembali oleh Bunda Lesti Kejora di acara konser Drawing Viala Dunia Masya Allah banget ya kita doakan yang terbaik semoga Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan selalu diberikan